ini Marvel nyetir, itu lo depan tuh. Itu lihat jalannya, bukan lihat ke sini. Tahu dia lagi di. kalau mau potong rambut ya hmm? mau sepat Sorry, aku mau spa, ya. makan mau sepat teman-teman teman-teman aku mau ke salon Da-da-da-da!